Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari ini, supaya kalian diberi kemudahan, kelancaran, tetap semangat, bersabar, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, malah kita berdoa dengan bacaan suratul Fatiha. Allah hadiriah al al-Fatiha. Amin. Untuk pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi yang terakhir di kelas 10 semester gasal, yakni KD 3.4, teks hikayat ataupun cerita rakyat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang berbagai macam ragam cerita rakyat yang sudah beredar ada maling gundang cerita bawang merah bawang putih ya dan segala macam yang sudah pernah melegenda atau mendengar di sekitar kita yang pertama pengertian hikayat hikayat yaitu salah satu bentuk sastra prosa biasanya dalam hikayat itu mengisahkan tentang kehebatan ataupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, maupun mujizat dari tokoh utama atau tokoh sentral. Biasanya pada hikayat menggunakan bahasa Melayu. Biasanya juga dalam hikayat itu mengisahkan kehidupan dari keluarga istana, bangsawan, ataupun orang-orang ternama dengan segala kegegaan, Kehebatan, kesaktian, maupun jiwa kepahlawanannya Sekarang lihat ya, fungsi kait ada tiga Yang pertama, yakni sebagai pembangkit semangat Yang kedua, penghibur atau pelipur lara Yang ketiga, hanya sekedar meramaikan sebuah pesta Oke, tadi fungsi, sekarang kita beralih ke struktur hikayat Struktur hikayat ada enam Yang pertama, abstraksi orientasi, komplikasi, evaluasi, 5 resolusi dan 6 kode. Yang pertama atraksi. Atraksi yakni gambaran awal. Atraksi di sini sifatnya itu opsional, artinya boleh ada ataupun tidak. Dalam atraksi biasanya berisi ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian istilah. Yang kedua, orientasi. Orientasi yaitu pengenalan tokoh, pengenalan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan teks tersebut. Yang ketiga, strukturnya ada komplikasi. Dalam komplikasi, biasanya kejadiannya itu dihubungkan secara sebab dan akibat. Saya ulang, ada kaitannya sebab dan akibat. Dalam komplikasi, biasanya muncul kerumitan ataupun sudah timbul mulainya masalah. Yang keempat, evaluasi yaitu biasanya mengarah pada penyelesaian dari sebuah konflik. Penyelesaian dari sebuah konflik yang kelima, resolusi. Resolusi biasanya si pengarang sudah mengungkapkan tentang solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh seorang tokoh atau pelaku. Yang keenam, yakni kordial. yang dapat diambil oleh si pembaca. Sekarang ciri ataupun karakteristik dari hikayatnya Pertama, bahasa, ya, bahasa yang digunakan pada teks hikayat biasanya bahasa Melayu lama atau bahasa Melayu kuno. Yang kedua, cirinya yakni istana sentris. Biasanya cerita hikayat itu berpusat di dalam lingkungan istana. Karena temanya berlatar kerajaan Dan dibuktikan cerita-cerita itu Biasanya terdapat raja atau pangeran Yang dipimpin negeri itu Seorang raja dalam sebuah kerajaan Tiga, pralogis atau mustahil ya, jelas dalam hikayat itu Biasanya ketika pokok itu ya Memandang karakternya Biasanya ketika dia memunculkan eh, sifatnya contohnya dia di telapak tangannya memunculkan bara api berarti keanehan yang ada itu mustahil mustahil untuk terima oleh akal sehat kita ya, mustahil dari segi bahasa maupun dari segi cerita Mustahilnya bisa karena tidak logis contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah Coba bayangkan, zaman sekarang, bayi lahir, apa ada? Bayi lahir ketika dia nangis, langsung membawa pedang dan panah, jelas mustahil atau tidak logis. Yang keempat, karakteristiknya yaitu statis atau kaku dan tetap monoton. Yang kelima, kesaktian. Ya, seringkali kita menemukan kesaktian pada tokoh-tokoh dalam hikayat jadi seperti ya, mengeluarkan bara api. Mengeluarkan yang namanya seperti uh, senjata, tetapi senjata yang terdapat di tubuhnya. Ya, atau hijau yang memang keluar dari amaaf uh, matanya, atau mungkin dari aura, ya, ataupun dari indra kulit, misalkan ya. Yang keenam, anonim, anonim artinya tidak diketahui secara jelas nama, pencerita atau pengarang. Karena apa? Karena cerita tersebut disampaikan secara lisan. Artinya tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang teks tersebut. Yang ketujuh yaitu artais. Bahasa yang digunakan biasanya bahasanya lampau. Artinya sudah atau tidak uh, sering dijumpai dalam komunikasi sekarang. Sekarang unsur-unsur dikayat atau mungkin disebut sebagai unsur intrinsik, unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Yang pertama tema. Tema Adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita atau ilmu. Yang kedua, latar-latar itu bisa, tempat, waktu, atau suasana yang tergambar dalam sebuah cerita. Yang ketiga, alur atau rangkaian atau jalinan peristiwa. Yang keempat, amanah pesan moral yang disampaikan dari pengarang kepada pembaca biasanya eh, berisi imbauan atau kesan positif atau ajakan yang mengarah ke arah ke positif atau perubahan lima tokoh atau pelaku pemeran dari sebuah cerita dan biasanya dalam toko itu sudah termasuk penonkon atau gambaran watak dari sang tokoh yang keenam sudut pandang pusat pengisahan cerita itu dikisahkan oleh pencerita atau pengarah. Yang ketujuh gaya bahasa. Gaya, gaya bahasa di sini biasa dicacikan oleh penulis berkaitan dengan unsur-unsur estetika -unsur atau keindahan. Sekarang kalau unsur ekstrinsik, unsur di luar karya sastra Dalam hikayat. Terdapat nilai moral, agama, sosial, budaya, pendidikan, estetika dan lain sebagainya. Sekarang hikayat Beran isinya terdapat dalam istilah et, impostinya Jawa Islam, jarak dan geografi maupun cerita berbingkai Ini kayak berdasarkan asalnya Biasanya terdapat Ya ada asal dari Melayu asli Contohnya ada hikayat Tuah, Hikayat si miskin Hikayat mali demaan Kalau pengaruh Jawa Contohnya hikayat yang namanya Angling Dharma Hikayat Indrajaya maupun Panji Semirang Pengaruh Hindu Buddha, pernah ya, kalian melihat tayangan Mahabharata, Ramayana itu dari pengaruh Hindu atau In? Iya. Arab, banyak ya, ada yang namanya Hikayat Badiar, Hikayat Seribu Satu Malam, itu dari pengaruh Arab ataupun Persia. Itu tadi, sedangkan materi untuk kelas 10 di semester gasal ya, Iya, materi terakhir di semester gasal tentang teks Hikayat. Semoga, iya cerita apa pun ikhtisar tersebut dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Di saya khususnya tetap semangat belajar dan terus selalu untuk Terima kasih saya riskan. Assalamualaikum warahmatullahi